kira aspal itu unbow kali ya, nggak pakai helm. di ditinggikan, eh, jalan nya ditinggikan kok jembatannya, di pengecoran. polisi, oh, di atas truk anginnya kenceng banget. Assalamualaikum, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Suci Pindilih Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia dan dilancarkan orderannya setiap hari ya, teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan ngevlog lagi. Mumpung ini dapat orderan Gusan ya, teman-teman ya dari Mario Motor menuju ke Kota Fraken. Nah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 Sambil lihat, sambil lihat, kalau tahap suasana di Sragen ya, teman-teman ya. Karena ini agak lumayan, kita dapat argo 90.000 dari Mario Motor yang ada di Urek Sumarjo, depres, tujuannya di TILANG SARI Lumayan lah, sekitar 40 kiloan lebih. dan vlog kali ini tidak saya mulai dari titik pengambilan barang tapi saya langsung dari Lampu Merah Soil ya untuk menghemat baterai karena ini agak jauh perjalanannya ini kita sudah sampai di Lampu Merah kebakramat. lanjut libur natal dan tahun baru ya ini exit tol kebak keramat dijaga ada pos penjagaan nah ini kalau yang ke kiri masuk ke pintu tol Eh, mudah-mudahan tidak hujan ya teman-teman ya diserahkan ya kalau dilihat kebanyakan itu awalnya udah mungkul ya pada terpandai udah ya karena musim hujan juga sih nih orderan ke-8 saya untuk hari ini saya tadi on beat dari jam sembilan ya, dapat kabut dua kali dan ini kusen yang ke enam dan alhamdulillah dapat hargu yang long trip jarak jauh dari Solo ke Praken, sembilan puluh saya nggak dapat orderan arah teman-teman paling dapat ke nggak sampai di Seraken kotanya ya paling hanya sampai Masaran atau mungkin Pak Keramat itu ada kalau untuk yang sampai Seraken Kota udah lama banget nggak dapat orderan arah sini Bentar lagi kita akan masuk di perbatasan Karanganyar dan seragen teman-teman. Itu tandanya di depan ada jembatan gading. Itu jembatan gading kanan kiri ya. Nah itu kalau kita sudah melangkah jembatan itu, kita sudah masuk di wilayah seragen Nah kalau yang di sini masih di wilayah Karanganyar. Nah, dan itu yang di sana itu jalan tol, teman-teman. Jadi seakan-akan jalan tol sama jalan raya ini sejajar Ini jembatan gadiknya Atau biasa orang teman, teman sebutnya Gerombol ya Depan ini, kalau tekanan ke, ke arah batu Jamus menuju kita yang lurus ke arah kota Seraget. Nah, di sini ini rawan sekali teman-teman. Makanya itu banyak sekali pas yang ikut mengatur lalu di habis ya, jembatan tadi, di pertigaan tadi, rawan kecelakaan ya kadang-kadang ada yang dari arah, dari arah kanan mau masuk ke jalur ini langsung ambil jalan gitu, motong jalan gitu, itu kan berbahaya kemarin denger dari teman yang da pernah dapat orderan ke arah seragin, katanya jalannya macet ya, karena ada perbaikan jalan. Tapi untuk hari ini juga saya menemukan kemacetan, saya belum menemukan kemacetan, sebetulnya masih lancar saya ya, saya masih bisa jalan di, di 70 km ke jam. mudah lancar, aman, selamat Super-super nanti setelah selesai orderan ini Saya dapat orderan di Seragen Sambil kita ngeflop embok kali ya. Dapat helm. Oh, ini dikasih separator jalan teman-teman sekarang. Kalau dulu masih los Dan sini juga rawan sekali. Nah, masuk di Masarang Masaran, di depan ada pertigaan kalau ke kiri ke arah Tanon Emolong bisa. Oh ya ini jembatannya di tinggi eh, jalannya ditinggikan kok jembatannya di pengecoran Ya, nah, untuk sekedar informasi teman-teman tadi yang di Masaran agak sedikit menunggu ya, Karena harus lalu lintasnya karena untuk peninggian jalannya harus bagian. jembatan yang sini udah selesai teman-teman ini jembatan jembatan yang baru ya yang sebelah kanan ya udah bisa dilewati jadi di luar teman-teman. Tapi masih belum selesai ya. Baru pabon Sampai detik ini masih lancar. I hope you do. Who <tuk> truk anginnya banget. Uh. Kita sampai di lampu merah Pungkro ya, ya ini. Lampu merah itu mau kemana truknya ini Di ini saya nggak ngikutin map di aplikasi benar -benar. kalau menurutnya di aplikasi jadi Rasi -Rasi, di merah itu rasi-rasi diarahkan ke kiri ya ngikutin jalur kendaraan umum jadi ini kita trakses lewat tengah kota nggak ngikutin map di aplikasi Sambil, tadi di Tampung Merah, sambung Kec. baterai di kamera saya. Kemudian nyampe lah. Kalau banyak nyampe mohon maaf ya teman-teman ya. Yang penting ini kita sudah tambah sudah masuk di kerangin kota. Kita masuk di Jalan Raya Sukawati ya. tengah kota ramai Oke ya, teman-teman, ini sekarang kita udah sampai di kota Sragen ya nantinya sebentar lagi kita udah hampir sampai di tujuan kalau nah, tujuannya ya masih kurang lebih 2 km lah dari sini tapi karena ini baterai action cam saya sudah mulai habis tadi lupa ngetes ya karena kemarin udah dipakai juga dan ini kita udah sampai di alun-alun Sragen